Aku takut kehilanganmu, Ibu. Dia memang tak berkilau, selalu tertatih menahan Lara. Jiwanya tegar, namun raganya kini mulai merapu. Menjaga mimpi Di siang dan malam Tempatku mengadu Tempatku berbagi pilu Rambutnya Yang mulai memutih Waktu Memakan usianya Kulitnya yang kini mulai terlihat keriput, pandangannya juga ikut mulai memudar, membuat aku takut kehilangannya. Aku takut jauh darinya, aku takut tidak bisa membuatnya bangga akan diriku. Tuhan aku bersaksi bahwa dia telah melaksanakan amanat-amanatmu dia adalah orang yang hebat dia tulus mencintai tanpa mengharapmu di balasan. Jangan engkau buat hidupnya susah Tuhan, janganlah engkau siksa dia Tuhan, dia sudah terlalu letih untuk mengurusku. Entah terbuat dari apa hatinya sedikitpun aku mendengar dia mengeluh dia sumber inspirasi yang tiada mati berlembar-lembar saja telah aku tulis ternyata belum cukup dan bahkan belum selesai untuk menarasikannya banyak hal yang masih belum aku mengerti tentangnya sampai kapanpun aku tidak bisa membayar kasih dan air mata ibu